angka euro dolar australia melanjutkan pergerakan sebelumnya secara umum bias harian pergerakan euro dolar australia terlihat berada dalam tekanan bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area resistan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 Sebaliknya waspadai jika harga euro dolar australia terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.57291 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.57009. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081